Sebentar ku pulang Cari rezeki sebentar untuk Aku bawa pulang Untuk keluarga ku sayang sanggup Biar ku tak makan Janji terasa senang walaupun Banyak yang kurang Asalku rasa tenang Sebentar ku pulang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 Hingga waktu bertukar waktu, oh, tak pernah tangguh selagi mampu. Aku tuju yang ku mau. Sebentar ku pulang, pulang cari rezeki. Sebentar untuk aku bawa pulang, pulang untuk keluarga ku. Sayang sanggup, biar ku tak makan.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 Masa aku rasa tenang Satu demi satu yeah, yeah. Kan pergi bila waktu Orangku yeah, yeah. sedari Ini song about family Bagiku sedikit masa Hasilku bagi keluarga Jangan salah sangka Jangan salah sangka aku Rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. pulang Untuk keluarga ku sayang sanggup Biar ku tambahkan Janji terasa senang walaupun Banyak yang kurang Asalku rasa tenang Mana telaku ku saja tahu Penat menapun ku tak mengeluh peluku semua tuh kamu Titik berstuku Di dalam lagu Maaf kalau tak cukup Buat apa ku sanggup Selagi jasad menghirup Untuk lo sanggup Masih pulang Pulang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 Aku perlu jangan risau tenagaku cukup pasrah dan impianku pandu laju, laju, laju. Aku yakin aku mampu, aku yakin aku mampu. Sebentar ku pulang, pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang, pulang. Keluarga ku sayang sanggup Biar ku tambahkan Janji terasa senang Walaupun banyak yang kurang Masa ku rasa tenang